Di satu sisi, melihat senyum konyol Ye Chen, Chu Suaner sangat terkejut. Bagus! Setelah Chu Suaner tertegun, Ye Chen tiba-tiba melolong. Uf. Chu Suaner, yang sedang minum teh, terlonjak kaget begitu banyak sehingga dia yang menyeruput teh langsung memuntahkannya ke wajah Ye Chen. Kamu mengejutkanku, ada apa denganmu? Chu Suaner memelototi Ye Chen. Tidak, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ye Chen tertawa bodoh. Sol Elixir, apakah kamu ingin memakannya atau tidak? Jika tidak, kembalikan. Chu Suaner berkata dia akan mengambil kembali pil jiwa di tangan Ye Chen. Makan, makan, tentu saja. Mata Ye Chen cepat dan tangannya cepat. Dia memasukkan ramuan jiwa ke dalam mulutnya secepat mungkin. Dia takut Chu Suaner akan mengambilnya kembali darinya. Ramuan jiwa masuk ke dalam tubuh, segera meleleh terbuka. Ye Chen duduk di tanah dengan lutut disilangkan. Dia merasa seperti energi hidup mengalir melalui meridian tubuhnya. Jiwa yang lelah paling diuntungkan, seolah bermandikan angin musim semi yang hangat. Diam-diam, Ye Chen merasa tubuhnya menjadi ringan dan melayang, dan kesadarannya meluas. Dia tidak punya apa-apa untuk diandalkan di air yang beriak. Saya melihatnya. Ye Chen bergumam, dalam kesadaran, tampaknya telah melihat lapisan penghalang yang mengarah ke alam misterius jiwa, kali ini tidak sehalus biasanya, tetapi benar-benar terlihat. Meski bergumam, itu masih terdengar oleh Chu Suaner. Wajah Chu Suaner menunjukkan senyum yang memuaskan, anda benar-benar tidak mengecewakan saya, dan Anda tidak menyanyiakan saya dan kakak laki-laki Su Fu memurnikan ramuan jiwa sepanjang siang malam. Segera, Chu Suaner menutup pintu masuk ruang batu dengan gelombang, agar tidak terganggu adik perempuannya yang marah lagi. Sekarang Ye Chen berada di ambang terobosan dan tidak dapat mentolerir gangguan dari luar. Di ruang batu menjadi sangat sunyi. Ini proses yang panjang, jauh lebih sulit bagi jiwa untuk ditingkatkan daripada jalan kultivasi diri sendiri, dan itu membutuhkan waktu lama. Saat ini, Kesadaran Ye Chen masih dalam keadaan halus, seluruh tubuh dan pikiran telah lolos ke keadaan yang indah. Ramuan jiwa telah sepenuhnya terbuka di dalam tubuhnya, khusus untuk esensi ramuan bergizi jiwa, seperti mana umum, mencuci jiwanya, dan seperti palu pada umumnya, menempa kesadarannya. Dengan cara ini, malam berlalu dengan tenang. Keesokan harinya, sebelum awan merah pertama muncul di timur, terdengar suara gemuruh dari kamar batu. Berikan padaku! Dengan raungan Ye jiwanya yang disublimasikan tiba-tiba menerobos celah dan melangkah ke alam jiwa yang misterius. Bersenandung, bersenandung. Segera, empat rasasi jiwa di Tenggara, Barat Laut, dan Tenggara ruang batu bergetar satu demi satu, dan karakter, roh di ruang batu menjadi. Suan pada saat Ye menerobos. Mereka berubah selaras dengan tingkat jiwa Ye Chen. Di lingkaran di tengah ruang batu, dalam diri Ye tubuhnya berubah. Pertama-tama, seluruh tubuhnya diselimuti cahaya kemasan dan penuh aura kemasan. Kedua, di sekelilingnya, pusaran air aneh terbentuk di sekelilingnya, menelan kekuatan misterius antara langit dan bumi. Akhirnya, alisnya bersinar, dan ada kata, Suan, yang menjulang. Setelah sekian lama, Ye Chen masih tidak membuka matanya. Dalam konsepsi artistik dan tiannya, burung-burung berkicau dan bunga-bunga harum dengan kuncup-kuncup lembut memecah tanah, dan kuncup-kuncup bunga menunggu untuk dilepaskan, dan segala sesuatunya berkembang. Segera, suasana hati berubah, angin bertiup, kayu tua yang rimbun, daun menguning, cabang-cabang mulai layu dan tumbuh yang baru. Seluruh gambaran dunia bergemerisik hiasan daun. Kemudian, bumi layu, tandus dan sunyi, dan beberapa daun dan cabang terakhir di kayu kuno itu berkibar dan jatuh. Angin dingin menusuk, angin dingin terasa dingin, dan salju melayang di seluruh dunia. Dunia sepertinya ditutupi dengan pakaian putih suci. Ini adalah reinkarnasi, pergantian terus-menerus. Dunia konsepsi artistik seperti roda raksasa yang berputar melewati tahun dan bereinkarnasi dalam hidup dan mati. Ye Chen menyaksikan kemakmuran dan kemakmuran hidup dalam konsep artistik. Dunia alternatif seperti kehidupan dari bayi ke orang tua. Setelah periode, dunia masih berubah, dan kehidupan terus berlipat ganda yang menambah tanda yang tak terhapuskan pada dunia. «Dunia ini misterius, menerobos alam jiwa yang misterius», Ye Chen berbicara untuk pertama kalinya. Namun, dia masih belum bangun. Dalam konsepsi artistik yang misterius, dia melihat luasnya lautan, luasnya Changyuan, luasnya langit berbintang, dan kemegahan pegunungan yang agung. Kekuatan langit dan bumi yang luar biasa. Alis Ye Chen terkadang terkunci, terkadang meregang, mengembara dalam suasana hati, merasakan kekuatan misterius dan kuat, menurut kata-kata Chulinger, itulah kekuatan langit dan bumi. Yang disebut mudah tapi terlalu sulit untuk ditangkap. Pada titik ini, Ye Chen perlahan membuka matanya, dua mata tajam keluar dari pupilnya, dan matanya juga menjadi dalam dan tertutup. Rasanya enak, di satu sisi, Chu Xuaner memegang Ye Chen dengan senyuman di wajahnya. Memhem! Ye Chen berbalik untuk melompat, meskipun mata tertutup, tetapi tidak bisa menyembunyikan ekstasi di matanya. Pada saat ini, pintu kamar batu terbuka, dan sosok Chulinger muncul di samping Ye Chen seperti hantu. Sepasang mata indah Lingce berkedip dan menatap Ye Chen, terobosan. Sebuah terobosan, Ye Chen terbatuk, tetapi tanpa sadar mundur selangkah. Setiap kali dia melihat Chulinger, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukannya. Baru sehari yang lalu, wanita gila itu memukulinya. Apakah kamu merasakan kekuatan langit dan bumi? Chulinger jelas tidak memperhatikan ketakutan Ye Chen terhadapnya, dan dia jelas lebih bersemangat daripada Ye Chen. Sepasang mata yang indah menatap langsung ke arah Ye Chen. Ya, ada, tapi itu hanya sesaat. Ye Chen menjawab dengan jujur. Apa yang kamu rasakan tentang kekuatan langit dan bumi? Chu Ling, bersemangat M. Sangat kuat. Ye Chen bukannya tanpa seru mengucapkan sepatah kata pun. Apakah kamu? Chulinger Chu -er ingin menanyakan sesuatu, tapi dia diinterupsi oleh Chuswanner. Melihat Chulinger, Chuswanner berkata sambil tersenyum. Dia hanya satu langkah ke tingkat jiwa. Bagaimana dia bisa menangkap kekuatan langit dan bumi dengan begitu mudah? Oh ya, Chulinger tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk kepalanya. Di sini, Chu Xuaner telah mengalihkan pandangannya dari Chulinger ke Ye Chen, karena kamu telah menembus alam jiwa yang misterius, latihan di kamar batu ini akan berakhir untuk sementara. Lalu aku bisa turun gunung. Ye Chen menggosok tangannya dan menatap Chu Suan, dengan mata berbinar. Begitukah caramu meminta turun gunung? Aku ingin berbelanja di Pavilion Wanbao. Ye Chen tertawa. Faktanya, dia akan membeli rumput roh yang dibutuhkan untuk memurnikan ramuan jiwa. Karena dia mengetahui metode pemurnian pil roh jiwa dan jiwa telah menembus ke tingkat misterius, dia secara alami ingin mencobanya. Kembalilah sebelum malam, Cu melepaskan dan membiarkan Ye Chen turun gunung. Oke, dia tertawa dan berlari keluar ruangan. Setelah melihat ke belakang Ye Chen pergi, Cu mengalihkan pandangannya kembali ke Culinger. Adiknya masih di sana, menggaruk kepalanya dan menyentuh dagunya. Apakah ada rasa frustrasi? Cu bertanya dengan penuh minat. Apa, tidak ada hal seperti itu? Jangan terlalu keras. Cu berkata sambil tersenyum panjang, Cu besar hari ini, selain Tian Xuanmen. Dapat menemukan beberapa orang yang lebih tinggi dari tingkat jiwa Anda, dan jika Anda hanya berbicara tentang bakat jiwa, sejauh yang saya tahu, tidak ada yang bisa menandingimu. Berbicara tentang ini, Chu Suaner berkedip pada Culinger, kamu paling bangga dengan bakat jiwamu, tetapi kalah dari muridku yang berharga. Oh, saudari, apakah ada yang kedua sepertimu? Ling'er menatap kakinya yang ramping lalu menatap Chu Suaner dengan marah. Dia hanya berbalik dan berjalan keluar dari kamar batu. Melihat Ling'er, Chu Suaner tersenyum tanpa daya dan menggelengkan kepalanya. Tapi untuk Ye Chen, matanya mengungkapkan lebih banyak kegembiraan dan keajaiban, sebab dia memecahkan rekor lagi. Di sini, Ye Chen telah berlari sampai ke gerbang dalam pavilion Wanbao. Yo! Melihat bahwa itu adalah Ye Chen, dada cuan, yang sedang berbaring di kursinya mengangkat kelopak matanya dan berkata sambil tersenyum, — Nak, kamu sudah lama tidak datang. Bagaimana, sudahkah kamu meningkatkan bonekamu menjadi boneka metafisik? Itu mudah. Ye Chen terkekeh, lalu menyerahkan kertas yang penuh dengan kata-kata. Ada lebih dari seratus jenis rumput roh di atasnya, yang merupakan semua bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan ramuan jiwa. Penatua, saya ingin semua yang di atas. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Setelah mengambil kertas itu, Pang Dacuan meliriknya sesuka hati, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menatap Ye Chen dengan heran, nak, apa gunanya begitu banyak rumput roh? Aku hanya bertanya. Sambil bergumam, Pang Dacuan tidak suka mengucapkan sepatah kata pun, lalu berbalik ke dalam lemari. Segera, Pang Dacuan keluar dengan tas penyimpanan dan mengacungkan jari, puluh ribu batu roh. Itu sangat mahal! Ye Chen terkejut. Apakah itu tidak terlalu mahal? Ye Chen menatap mata curiga. Menunjuk ke tas penyimpanan, Si Cuan berkata, tahukah Anda, ada beberapa jenis rumput roh tetapi sangat berharga, puluh ribu sudah sangat murah, suka atau tidak? Ya, iya, Ye Chen menyerahkan tas penyimpanan berisi puluh ribu batu roh. Setelah mengumpulkan rumput spiritual itu, Ye Chen tidak segera pergi, tetapi mendekati tubuh Dapang Cuan sedikit dan bertanya dengan suara rendah, penatua, aku, Ye Chen bertanya tentang wayang. Pang Da Chuan menyentuh dagunya dan memikirkannya. Lalu dia berkata, dibutuhkan dua juta bahan untuk meningkatkan, dan delapan ratus ribu rune ajaib. Nah, jika Anda menghitungnya, itu sekitar 2,8 juta. Gudong. Ye Chen menelan seteguk air liur. 2,8 juta masih merupakan perkiraan konservatif. Lihat Ye Chen begitu, Pang Da Chuan dengan santai menambahkan. Penatua, jimat macam apa itu, setelah Sok, Ye Chen menatap gendut si Cuan dengan ragu. Jika dikatakan bahwa julingfu Lingfu memberikan kekuatan spiritual pada boneka, dan Xuan Lingfu memberikan metode rahasia Su pada boneka, maka yang mereka berikan pada boneka adalah kemampuan untuk mengendalikan dan menggerakkan alat roh. Pang Dacuan menjelaskan, ada alat roh yang disegel dalam rune roh alat, alat roh disegel di alat roh tingkat rendah, dua alat roh disegel dalam rune roh alat tingkat menengah, dan tiga alat roh disegel dalam rune roh alat tingkat menengah, dan tiga roh alat disegel dalam rune roh dari instrumen tingkat tinggi. Secara alami, harga rune spiritual dengan nilai yang berbeda secara alami berbeda. Apa maksudmu, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk menyentuh dagunya, pengetahuan yang sulit. Wayang membutuhkan dukungan kekuatan spiritual apakah mereka melakukan keterampilan metafisik atau menolak alat roh yang bergerak. Oleh karena itu, untuk melakukan keterampilan metafisik, mereka perlu bekerja sama dengan jimat roh pengumpul dan Lingfu. Untuk mengendalikan alat roh yang bergerak, mereka perlu bekerja sama dengan roh pengumpul jimat. Menurut pendapat saya, di antara ketiga jimat ini, jimat roh pengumpul adalah yang paling penting. Sama seperti biksu kami, mereka membiarkan keterampilan rahasia Anda berkomunikasi dengan surga, membiarkan alat roh Anda mendominasi dan tidak memiliki kekuatan spiritual maka ada yang mendukung. Saya setuju dengan itu. Ye Chen menganggup dan memikirkan mantra roh. Begitu kekuatan spiritual seseorang diblokir, itu adalah anak domba yang akan disembelih. Setelah merenung, Ye Chen melihat ke arah Pang Dacuan lagi, Tetua Pang akan membutuhkan berapa banyak uang untuk meningkatkan boneka tingkat prefektur menjadi boneka tingkat surga. Itu bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan uang. Apa maksudmu? Ye Chen menggaruk kepalanya. Di sisi ini, Pang Dacuan berbaring di kursi malas dengan lesu. Bahan peningkatan itu selalu berharga dan tidak memiliki pasar. Bahkan jika seseorang menjualnya, orang biasa tidak mampu membelinya. Selain itu, Larangan boneka tingkat surga terlalu rumit untuk diselesaikan, dan tingkat keberhasilannya tidak terbatas mendekati nol. Sangat sulit, matanya lebar. Atau apa yang kamu pikirkan? Pang Dacuan mengangkat tangannya, dikatakan bahwa boneka langit dapat menyerap aura langit dan bumi sendiri. Tetapi metode pemurnian ini hanya ada sejak generasi ketujuh saya. Itu hilang sekarang. Menyerapki langit dan bumi dengan sendirinya. Ye Chen sedikit terkejut. Boneka tanpa pikiran bisa menyerapki roh langit dan bumi dengan sendirinya. Terlalu banyak harapannya memikirkan hal ini, dia hanya bisa menyentuh dagunya dan matanya berputar-putar seolah memikirkan sesuatu. Boneka Kuixian sepertinya mampu menyerap bintang dan cahaya bulan. Ini agak mirip dengan boneka Heaven Grid. Tidak lagi mengobrol dengan Dacuan, Ye Chen pergi dari Paviliun Harta Karun 10.000. Namun begitu dia keluar dari pintu Paviliun Harta Karun 10.000, Ye Chen diblokir oleh sekelompok besar orang. Orang-orang ini semua adalah wajah yang akrab, masing-masing dengan mata merah dan gigi dikertakkan sedang memandangnya, yang mengepalai bukan lain sepupu Ki tuan muda keluarga Nanjiang Ki, Ki Yang, biografi sejati ke-8 dari Heng Yue. Kalian datang ke pavilion harta karun sepuluh ribu untuk membeli barang, semuanya. Semuanya. Melihat begitu banyak orang menatapnya sambil mengertakkan gigi, Ye Chen pura-pura terkejut. Begitu kata-kata ini keluar, sekelompok besar orang langsung menjadi gelisah, dan banyak orang telah menarik tangan itu dari lengan baju mereka. Masih berbelanja, saya tidak punya uang untuk membeli sesuatu, sial. Jika kemarahan itu adalah kemampuan ilahi untuk membunuh, khawatir Ye Chen akan mati lebih dari seratus kali dalam sekejap. Untuk mengatakan bahwa ratusan orang ini cukup menyedihkan, kebanyakan dari mereka adalah murid batin selama ujian di hutan Tandus. Dalam ujian hutan Tandus, mereka dirampok oleh Ye Chen. Beberapa waktu lalu, mereka kembali dirampas oleh Ye Chen. Saya merampoknya sekali di lereng gunung. Saya khawatir kecuali Qi Yang, orang-orang lain di sini harus hidup dengan buruk. Ya. Aku pergi dulu. Ditatap oleh sepasang mata seperti serigala jahat, Ye Chen merasa tidak nyaman, dan berkata bahwa dia akan keluar dari kerumunan. Menunggumu selama berhari-hari, masih berharap bisa pergi. Sebelum Ye Chen meraup kerumunan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sekelompok besar orang di depan untuk secara kolektif melangkah maju, seperti kelompok melawan Ye Chen di tempat jika tidak dibatasi oleh aturan sekte, mereka akan melakukannya bergegas maju. Mengapa? Apakah kalian semua kenyang? Merasa bahwa sekelompok kelinci kecil akan bertarung di pintu masuk pavilion harta karun sepuluh ribu, suara kutukan Pang Dacuan keluar seketika, jika ingin bertarung, pergi ke tempat lain dan keluar. Harus mengatakan bahwa kata-kata Pang Dacuan masih sangat berguna, dan disiplin yang mengelilingi Ye Chen seketika mundur. Jika berani ikuti aku ke Feng Yuntai, Ki yang berdiri, menatap Ye Chen dengan ekspresi cemberut. Kamu berada dalam kondisi yang yang sebenarnya, aku tidak akan bertarung denganmu. Kepala Ye Chen mengibas seperti mainan. Dia tidak takut pada Qi Yang, alasan utamanya adalah dia tidak punya waktu untuk bertarung dengan Qi yang. yang. harus dia lakukan sekarang adalah meracik pil. «Mengapa? Apakah kamu takut?» Qi Yang tersenyum keras. «Yah, aku takut!» Ye Chen hampir membuat Qi Yang mencekik luka dalamnya dengan satu kalimat. «Anda sangat luar biasa, saya tidak bisa bergerak, bisakah Anda mengabaikan aturan Sekte dan mengalahkan saya di sini? Apakah kamu pikir kamu bisa bersembunyi untuk sementara waktu, bersembunyi seumur hidup?» Aku. Ye Chen hanya ingin berbicara, tetapi dia tidak bisa menahan seruan ringan karena ada getaran dari dan sinya, tetapi yang membuatnya aneh adalah bukan api peri yang bergetar, tetapi guntur hitam dan kilat. Apakah ada harta? Ye Chen bergumam di dalam hatinya. Petir hitam dan api peri adalah objek roh langit dan bumi. Hal yang dapat menyebabkan petir hitam bergetar bukanlah produk biasa. Pasti ada harta karun pada orang-orang ini. Ye Chen menyentuh dagunya, dan matanya mulai berayun dari sisi ke sisi lagi. Mata kecil itu melihat ini dan itu, hal aneh apapun tidak bisa lepas. Matanya! Setelah melihat-lihat, Ye Chen akhirnya fokus pada Qi Yang, yang ada di depannya, lebih tepatnya pada Liontin Bulan Sabit yang dikenakan di leher Qi yang. Weng! Ketika Ye Chen pergi untuk melihat Liontin Bulan Sabit, Guntur dan Kilat Hitam di Hai-nya bergetar lagi. Itu kamu! Menangkap Guntur dan Kilat Hitam, Ye Chen yakin bahwa harta itu adalah Liontin Bulan Sabit. Ada semacam platform angin dan awan. Ketika Ye Chen diam-diam berburu harta karun, para murid di depannya berteriak satu demi satu. Bukankah kamu sangat mengagumkan? Kemampuan apa yang diam-diam digunakan, lihat keberanian sebenarnya di Feng Yuntai. Sekelompok murid berteriak menjadi satu bagian, seperti air pasang pertama, Ye Chen tenggelam oleh suara di tempat. Aku akan memukulinya, kamu benar-benar mengira aku takut tidak akan berhasil. Sampai jumpa di Feng Yuntai, Ye Chen langsung menjauh dari kerumunan. Sebelum pergi, dia tidak lupa melirik liontin bulan sabit di leher Qi yang dan tidak lupa berkata, harta ini, kamu akan menjadi milikku nanti. Melihat persetujuan Ye Chen, Qi yang tiba-tiba mencibir dan tiba-tiba mengikuti jejak Ye Chen. Di belakangnya, sekelompok besar murid berkerumun. Segera, fakta bahwa Kiang dan Ye Chen akan pergi ke Fengyun Tai menyebar ke seluruh sekte dalam sekte Heng Yue, menyebabkan keributan besar. Ye Chen sombong dan mendukungnya. Kiang adalah murid sejati Heng Yue sekte sembilan peringkat ke -8. Siapa yang memberi Ye Chen keberanian? Aneh jika Ye Chen tidak kalah. Begitu berita itu keluar, gerbang bagian dalam menjadi gelisah. Banyak murid yang ingin berkultivasi sendiri sudah lari ke platform Fengyun. Jika seorang murid dari gerbang luar yang baru saja memasuki gerbang dalam ingin bertarung dengan Qi Yang, yang merupakan anggota kedelapan 8 Zenzuan, tentu saja menarik perhatian banyak orang. Segera, platform awan angin pintu bagian dalam penuh dengan orang, pemandangannya sangat spektakuler. Datang dan beri ruang untukku, kakak seperguruan. Di kerumunan, sosok tubuh gemuk sedang terjepit. Murid itu tanpa sadar melihat Siong Er, sudut mulutnya tiba-tiba ditarik, dan matanya dengan jelas membaca bagaimana kamu bisa tumbuh begitu gemuk. Datang dan beri ruang untukku, kakak seperguruan. Segera, Xie Yun juga berkerumun. Masih ramai. Apakah masih ada ruang tersisa di sini? Wajah murid itu menjadi gelap ketika dia memukul. Selalu ada tekanan. Suara itu terdengar, dan kemudian sebuah tangan besar masuk. Huo Teng memiliki pipi untuk mengambilnya. Dia tertegun untuk memeras murid dalam dari kerumunan. Nenek, Ye Chen akhirnya turun gunung. Setelah memeras matanya, Xiong Er bersumpah dan berkata, Aku tidak berani turun gunung akhir-akhir ini, karena takut ditarik rebusan oleh para bajingan itu. Aku sama. Bajingan itu terjebak di kaki puncak ujian sepanjang hari, menungguku turun gunung. Xie Yun memiliki muka cemberut yang sangat narsis. Untungnya kakak laki-laki bijaksana, asal tidak turun gunung. Jangan katakan apa-apa. Aku belum pernah selema ini. Huoteng juga syarat keluhan. Lihat posturnya juga kering untuk berjalan menuruni gunung. Selama diskusi, lebih banyak orang berkumpul di bawah panggung Fengyun. Tiga lantai bagian dalam dan tiga lantai bagian luar penuh dengan sosok manusia. Musuh Ye Chen juga datang. Ki Hao, Yang Bin dan Kong Chao juga tiba. Secara alami, teman-teman Ye Chen di gerbang luar, seperti Ki Yue, Wang Lin dan Xiao Jing, semuanya datang, dan mereka berdesak-desakan bersama Xiong Er. Apakah menurutmu Ye Chen akan menang? Xiao Jing menatap orang lain. Delapan akan. Si Yun menyentuh dagunya, anak ini adalah seorang pencuri, dia tidak pernah berperang tanpa persiapan. Kakak bela diri Ki, pukul dia. Begitu kata-kata Si -kata Yun jatuh, terdengar desisan dan teriakan gelombang laut. Mereka semua adalah murid batin yang berteman dengan Ki Yang. Tentu saja, kebanyakan dari mereka dirampok oleh Ye Chen. Ye Chen, kalahkan dia. Si Yun dan mereka secara alami tidak akan membiarkan momentum Ye Chen turun. Beberapa harta suci berkumpul bersama, dan mereka melolong dan bumi berguncang. Suara mereka tidak lemah sama sekali di seluruh Ki Dengan cara ini, sebelum perang dimulai, tercium bau mesiu yang menyengat. Di atas panggung, Ye Chen dan Ki Yang sudah berdiri di kedua sisi. Ye Chen bukan apa-apa, tapi matanya selalu menatap liontin bulan sabit di leher Ki terkadang menyentuh dagunya. Ki Yang memasang senyum yang kejam, gigi berkeretak benci ingin bisa merobek Ye Chen sekarang kemarahannya tidak bisa lagi ditekan. Ketika Ki yang bahkan menyimpan kata sambutannya, dia mundur dan langsung pergi ke Ye Chen. Sosoknya secepat angin, tangannya mengandung keterampilan rahasia, dan jarinya sangat tajam. Melihat situasinya, Ye Chen segera bergerak dan menginjak gerak kaki misterius itu. Bayangan di belakangnya terus berlanjut, menghindari serangan Kiang. Kamu tidak harus kembali jika kamu berada di panggung Feng Yun hari ini. Satu jari tidak mengenai, Ki yang segera meraung, segel telapak tangan meraung, menyapu udara. Itu suara yang besar. Ye Chen mencibir, bahuang satu pukulan serangan yang kuat. Ledakan. Tinju dan telapak tangan bertabrakan dan mengaum, tapi hasilnya mengejutkan. Qi Yang, yang dalam keadaan yang sebenarnya, sebenarnya mundur oleh Ye Chen. Ini, ada banyak kejutan di bawah panggung. Sulit untuk dipercaya, tiba-tiba mengejutkan Qi Yang dari negara Yang yang sebenarnya. Mata Kong Cao penuh dengan ketidakpercayaan. Kemajuan bocah itu terlalu menakutkan. Xionger menatap ke sekeliling, ini baru beberapa hari tidak melihatnya. Di atas panggung, Qi Yang, yang dikalahkan oleh sebuah gerakan, mau tidak mau terkejut. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan teror yang terkandung dalam tinju Ye Chen, yang masih tersembunyi di atasnya. Dia tidak bisa menerima, bergerak kembali, wajahnya tiba-tiba menjadi panas, marah, tangannya cepat mencubit sidik jari, seolah-olah untuk menampilkan rahasia teror. Apakah aku akan memberimu kesempatan begitu saja? Suara dingin itu tajam. Ye Chen bergegas maju seperti singa liar. Metode tubuhnya misterius dan bayangannya konstan. Dia bergerak dalam sekejap, dia menggertaki yang dan mengangkat tangannya dengan kepalan tangan. Seng seng menyela formula Qi yang. Wajah Qi yang muram, tapi dia segera mundur. Lari-lari, Ye Chen tidak memberi Qi yang kesempatan sama sekali, seperti seekor kera melompat dengan makna mendalam dari serangan harimau dan mengikuti langkah Qi yang. Mengaum. Dengan raungan binatang buas, Ye Chen seperti binatang buas dalam bentuk binatang buas. Pertempuran sengit dimulai seketika, kaki, lutut, dan bahu digunakan bersamaan. Setiap sendi tubuhnya menjadi senjata yang ganas. Dia mendorong kembali dengan Qi yang. Caranya sama lagi, ada suara seperti itu di bawah panggung. Orang-orang yang secara pribadi mengalami keterampilan bertarung agresif Ye Chen tidak merasa alami. Adapun murid-murid batin, kebanyakan dari mereka terkejut melihat Ye Chen menunjukkan hatinya yang ganas untuk pertama kalinya. Terutama ketika dia melihat Qi Yang dalam keadaan Yang yang sebenarnya dikalahkan oleh Ye Chen. Raungan maraki yang telah terdengar di platform pertempuran. Meskipun dia telah mendengar Ye Chen mengetahui jenis pertarungan jarak dekat untuk waktu yang lama, dia selalu berpikir bahwa itu dilebih-lebihkan oleh orang lain dan tidak pernah memperhatikannya. Sekarang, dengan menguji contohnya sendiri, dia benar-benar memahami hegemoni dari rangkaian keterampilan bertarung ini. Tapi, bagaimanapun juga, dia adalah murid kedelapan dari Heng Yue Suan. Dia dengan cepat menemukan tindakan balasan. Setelah dipukuli oleh Ye Chen, dia dengan cepat mundur, membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang pembunuh. Kekuatan spiritualnya dimasukkan ke dalamnya. Dia melafalkan metode rahasia dan menunjuk Ye Chen dari jauh. Yu Jian Lei Jue. Dengan raungan kiyang, pedang itu bergetar. Sebentar lagi, ada pedang dengan guntur dan kilat yang menembaki Ye Chen, dan jumlahnya besar. Susunan Pedang Tiangang. Tubuh Ye Chen berputar, dan pedang Xiao juga ditawarkan pada saat yang sama, Melambai sangat dekat, membentuk susunan pedang pertahanan Tiangang. Pound Pound Pound. Guntur dan cahaya pedang kilat Ki yang terus bertabrakan di susunan pedang Langit Gang, memusnahkan percikan terang. Giliran saya, Ye Chen. Yang mantap, mengayunkan pedang Cixiao dan menunjuk ke Ki yang dikejauhan. Susunan pedang tiangang berubah menjadi susunan pedang serangan dalam sekejap. Paun paun paun. Itu adalah tabrakan sengit lainnya. Pedang cantik itu tiba-tiba menutupi platform pertempuran, dan jubah tahu dua orang itu menunjukkan lubang yang terbelah satu demi satu. Kisah nyata kedelapan Heng Yue tidak sesederhana mengatakannya. Saat dia bersaing dengan barisan pedang, Ye Chen tidak bisa menahan nafas dan kagum di dalam hatinya. Teror Ki yang tidak sebanding dengan yang asli biasa. Dibandingkan dengan Ye Chen, Ki yang bahkan lebih terkejut. Sebagai biografi sejati kedelapan dari Heng Yue, dia juga adalah penguasa keluarga Qi dan Heng Yue. Sejak kecil, dia telah direndam dalam obat ajaib yang tak terhitung jumlahnya. Sepanjang jalan, dia telah ditumpuk dengan ramuan ajaib, yang membuat kekuatannya alami dan menakutkan. Tapi sekarang, di bawah tekanan kultivasi yang mutlak, dia gagal memenangkan Ye Chen untuk pertama kalinya. Sebagai gantinya, dia memakan yang layu satu demi satu. Dalam arti tertentu, dia sudah kalah. Pikirkan di sini, wajah Ki yang sengit, mengayunkan pedang panjang, semangat indoktrinasi di antara mereka membuat gerakan tangan besar. Melihat situasinya, Ye Chen tidak menunjukkan kelemahan, dan keterampilan metafisik yang mendominasi menghadapi dan naik. Ledakan. Ledakan. Pertarungan panas di panggung Feng Yun, Ye Chen dan Qi yang meluncurkan perang rahasia satu sama lain. Ini adalah adegan besar, bentuk suansu berwarna-warni, dan kecemerlangan yang cemerlang menutupi seluruh platform pertempuran. Platform pertempuran keras dihancurkan dengan gumpalan batu kemana-mana. Apakah Ye Chen setan? Di bawah panggung, satu demi satu suara yang takjub. Dengan Kiang dia tidak tertinggal setelah seratus gerakan. Dia mendapatkan begitu banyak kemajuan nyata. Dengan inspeksi visual, Ye Chen akan melawan langit. Di tengah kerumunan, si menyentuh dagunya, kata wajah penuh arti. Aku belum melihatnya dalam beberapa hari. Tingkat pertumbuhannya terlalu cepat, si Yun, Yun, dan yang lainnya juga terkejut. Dibandingkan dengan mereka, wajah pribadi Zuo Qiuming sedikit jelek. Kecepatan kemajuan Ye Chen sangat cepat sehingga dia dapat memiliki kekuatan untuk mengalahkan Qi yang dalam waktu sesingkat itu, yang jauh di luar dugaan mereka. Saat ini, di Loteng tidak jauh dari Peron Feng Yun, beberapa orang juga berbaring di pagar dan menonton. Empat pria dan dua wanita, enam orang, masing-masing memiliki prestasi yang tidak lemah dan napas yang kuat, tetapi wajah mereka lebih takjub. Kalau mau dibilang, keenam orang ini lebih berpengalaman. Yang kedua adalah Ni Feng, murid pertama Yu Jian Feng. Yang ketiga adalah kisah nyata Heng Yue. Keempat, Murid pertama puncak api, Situnan. Yang kelima adalah Duan Yu, murid pertama dari puncak Tiankuan. Yang keenam adalah kisah nyata Heng Yue. Kisah nyata Heng Yue ke 9 adalah Sian, murid pertama dari puncak Tianshan. Mereka adalah enam dari sembilan biografi sebenarnya dari Sekte Heng Yue. Selain itu, Liu Yi, murid pertama dari puncak Tianzuan, biografi sejati ketujuh dari sekte Heng Yue, Yang Bin, murid pertama dari puncak Tian Zhu dari biografi sejati ketujuh sekte Heng Yue, dan Qiang dari Yu Feng, biografi sejati kedelapan dari Heng Yue Zhong, adalah sembilan murid Heng Yue yang paling menakjubkan. Tidak mudah untuk mengatakan kakak bela diri nih, dia yang dipanggil Ye Chen. Si Tunan, murid pertama dari puncak api, sedang memegang pot anggur. Wajahnya mabuk dan berkabut, dia menghela nafas dan mendecakkan lidahnya dan menatap Ye Chen di peron di kejauhan. Ini tidak sederhana, itu monster. Ngi Feng tidak berbicara, sisi batu gunung langit mengambil alih awal kata, dengan penanaman alam renyuan untuk melawan Qi yang dari alam yang sejati tanpa jatuh, dia adalah yang pertama yang pernah saya lihat. Paman bela diri Cuk sepintar obor. Ada malam hari yang menghela nafas, dia adalah seorang murid. Dia sangat kuat sehingga dia keluar dari barisan. Tidak masuk akal untuk bisa mengalahkan lebih dari seratus murid dari klan dalam di hutan liar. Duan Yu dengan lembut mengguncang kipas lipat, dan saya juga mendengar bahwa belum lama ini, dia merampok Yang Bin di gunung di belakang gerbang dalam. Adik seperguruan kecil ini sangat menarik. Bagaimana mengatakan itu? Temperamen kedua orang ini agak mirip. Keduanya milik tipe orang dengan sedikit kata. Ni Feng tenang dan tertutup, tapi dia heroik. Namong Yuwei yu lembut dan cantik, tapi dia dingin. Ku bilang, kalian berdua berwajah labu pahit sepanjang hari, tidak menarik. Lagi pula, si Tunan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Kakak bela diri ini dan kakak bela diri Namong, apakah kamu khawatir tentang kakak bela diri? Snow dengan ragu-ragu memandangi dua orang. Bagaimanapun. Namong Yue dengan lembut mengangguk, tetapi pipi cantik yang tenang dan lembut itu ada jejak sedih. Melihat Namong Yue begitu, Situnan dan yang lainnya menggelengkan kepala tanpa daya, seolah tahu apa yang dikhawatirkan Namong Yue. Tuhan tahu bagaimana Zheng Yang Zhong bisa mengacaukan roh misterius. Situnan yang nakal meremas alisnya, saya tidak tahu apakah kakak laki-laki Liu Yi memiliki kesempatan untuk menang melawannya. Ah! Mendengar apa yang dikatakan Situnan, mereka semua menghela nafas. Ledakan! Tidak tahu kapan, kesunyian semua dipecahkan oleh deru platform Feng Yun tidak jauh dari sana. Di kejauhan, Ye Chen dan Qi Yang, yang telah membuat langkah besar dan membuat penyesalan yang berat, terguncang satu sama lain. Perang masih tragis, dan seluruh panggung berlumuran darah. Di satu sisi, Qi Yang acak-acakan dan berdarah. Wajahnya ganas dan bengkok, seperti setan dari neraka. Di satu sisi, bentuk tubuh Ye Chen sangat memalukan. Meskipun dia telah menerobos ke alam renyuan, kekuatannya ditekan oleh tujuh cincin bintang bayangan bulan. Selain itu, Qiang adalah keadaan yang sebenarnya. Setelah perang, dia juga terluka, dan seluruh tubuhnya dipenuhi bekas luka. Di bawah panggung, sepasang mata yang berbinar menatap langsung ke panggung, tidak berani melewatkan satu pun gambar. Ye Chen. Pada awalnya, raungan memecah kesunyian adegan itu, dan Qi yang meraung seperti orang gila. Dari awal perang hingga sekarang, dia semakin ketakutan. Kesulitan Ye Chen jauh di luar dugaannya. Apa yang disebut keterkejutannya telah berubah menjadi kemarahan. Siapa dia? Dia adalah tuan muda dari keluarga Qi di Xinjiang Selatan. Sejauh menyangkut perlakuan gurunya, dia sudah lama marah karena kemarahannya. Dia ingin pelampiasan di sini. Kamu mau berkelahi. Di sisi lain, Ye Chen bertarung tinggi, momentum menjadi semakin kuat. Kamu akan mati dengan menyedihkan. Qiang yang meraung dengan keras, dan ada kilatan cahaya di alisnya. Kemudian tenda perak melesat ke udara. Setelah melihat lebih dekat, itu adalah senjata sihir aslinya, pagoda perak. Bersenandung. Pagoda perak menggantung di udara, mekar dengan perak, dan berkembang pesat di udara. Tekanan yang mengerikan membuat lempengan batu platform pertempuran Feng Yun runtuh. KOTORAN! Dari panggung datang suara omelan besar Xionger, negara yang benar diaolah, dan pertarungan batas seseorang Yuan, tetapi juga menggunakan alat roh kehidupan ini. Artinya, setidaknya kamu juga murid Zenzuan ke-8 dari Heng Yue. Sangat tidak sopan menggertak orang dengan senjata sihir kehidupan ini. Xie Yun juga memarahi. Murid Zenzuan, kamu tidak pantas mendapatkannya. Raungan Horten bahkan lebih keras. Tiga orang melolong di bawah panggung, satu persatu, lebih keras dari yang lain, terutama karena mereka tahu terlalu banyak tentang kengerian senjata ajaib Qiang. Pada hari itu di gunung belakang, pagoda perak hampir menghancurkan mereka hingga rata dengan tanah. Sekarang, Ye Chen sendiri, kebanyakan tidak bisa menghalangi semangat Qiang. Adapun penggunaan alat roh kehidupan Qiang ini, para murid yang menonton pertempuran juga sangat menghina. Ini benar-benar kehilangan sikap murid sejati. Kultivasinya awalnya lebih tinggi daripada Ye Chen. Sekarang dia menggunakan alat roh kehidupan ini lagi, yang membuat orang merasa sedikit kecewa. Segera, suara sarkasme menyerang seluruh platform pertempuran Feng Yun. Namun, di mana ki yang peduli dengan rumor ini sekarang? Tujuannya sangat jelas sekarang, yaitu mengalahkan Ye Chen dengan segala cara, bahkan jika itu adalah serangan verbal baginya. Mustahil, dia terpaksa melakukannya, dia hanya menyalahkan Ye Chen karena vitalitasnya yang ulet. Setelah bertarung sekian lama, dia tidak hanya gagal mengalahkannya, tetapi juga menjadi semakin berani dalam perang. Dia tidak menggerakkan senjata spiritualnya sendiri, jadi sulit untuk menang. Bersenandung. Dalam raungan suara, pagoda perak bergetar lagi, dan tekanan yang mengerikan jatuh ke udara. Ye Chen mencoba yang terbaik untuk melawan, tapi dia masih terguncang. Karena kamu tidak ingin tidak tahu malu, jangan salahkan aku karena kejam. Ye Chen bersenandung, membalikan tangannya untuk mengeluarkan cambuk besi hitamnya yang bisa memukul jiwa orang. Melihat Ye Chen mengeluarkan cambuk besi, Ki yang terkagum-kagum. Dia tahu keanehan cambuk besi. Dia menderita kerugian besar di gunung di belakang gerbang dalam. Berpikir seperti ini, Ki Yang buru-buru memindahkan senjata sihir hidupnya sendiri, Ling Tian menekan, beri aku tekanan. Tahan aku, dengusan dingin Ye Chen turun, melompat, simpul cambuk segera menghantam pagoda perak. Paun! Suara benturan logam terdengar dalam sekejap. Pagoda perak, yang jatuh dari langit, diguncang keras oleh cambuk Ye Chen. Sebagai tuannya, Ki Yang, karena koneksi jiwanya, terhuyung mundur di tempat. Ini pemandangan yang sangat aneh. Biarkan ledakan keheranan untuk menonton perang. Pecut besi lagi. Kong Chao, Zhuo Qiuming dan wajah mereka suram dan mengerikan. Mereka memahami teror cambuk besi dan menanamnya di cambuk besi lebih dari sekali di hutan tandus dan gunung di belakang gerbang bagian dalam. Cambuk besi itu sangat aneh. Di loteng tidak jauh dari sana, si Tunan, kepala puncak api, mau tidak mau menyentuh dagunya. Itu harus menjadi senjata untuk jiwa. Nie Feng, yang selalu menjadi pria pendiam, berbicara untuk pertama kalinya dan ada sedikit kejutan di matanya. Jelas, dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen masih memiliki senjata yang begitu ganas keluar dari sini. Di atas panggung angin dan awan, raungan Ye Chen sudah terdengar sengit. Dia bahkan menjatuhkan pagoda perak dengan kepalan tangan. Tangan telanjang itu keras. Adegan ini membuat gempar. Bocah ini adalah binatang buas. Ayo, semua suara kaget ditutupi oleh raungan Ye Chen berikutnya. Dia memutar tangannya dan memasukkan cambuk besi ke platform pertempuran, dan kemudian, seperti singa liar, menyerang Kiang dengan tangan telanjang. Ah! Ki yang meraung, dan tangannya mengeluarkan segel yang mengerikan. Pergi. Ye Chen tidak mundur, tetapi maju, dan bahuang menyerang dengan satu kepalan, yang kuat dan mendominasi, dan menghancurkan segel itu. Ki yang terkejut muntah darah dan mundur. Dia menggunakan metode rahasia lagi. Pergi. Ye Chen sekuat sebelumnya, setiap kali dia mengepalkan tangan, semakin sengit perang, Ki dan darahnya meningkat. Tampaknya Ki yang akan dihancurkan olehnya setiap kali dia menggunakan seni rahasianya. Ah. Qi yang mengaum dan mengguncang langit, dan seni rahasianya digunakan secara liar. Namun, masih sulit untuk memblokir serangan Ye Chen. Tinju Ye Chen tampaknya mengandung kekuatan yang kuat. Tidak peduli bagaimana dia menolak, dia tidak dapat memulihkan kekalahannya. "Tuh, uh," di platform pertempuran, Ki yang tidak bisa berhenti mundur dan seteguk darah menyembur keluar secara berurutan. Ledakan dengan raungan yang mengejutkan, Ki yang, Yang mundur, dipegang oleh Ye Chen dengan satu tangan, dan kemudian seluruh orang itu terlempar. Lihat gambar ini, pemandangannya membuat banyak orang tanpa sadar menutupi mata mereka, karena selanjutnya adalah keahlian unik Ye Chen melempar orang. Seperti yang diharapkan, ada raungan. Qi Yang yang berdarah terlempar dengan parah ke platform pertempuran oleh Ye Chen. Platform pertempuran keras dihancurkan menjadi lubang besar berbentuk manusia. Darah berceceran, tulang Qi Yang patah, dan lima organ dalamnya serta enam persendian semuanya dipindahkan. Datang lagi, Ye Chen tidak berhenti, tidak memberikan waktu reaksi Qi Yang, sekali lagi Qi Yang yang ganas diayunkan. Bang! Raungan kedua segera terdengar dan kiang dipukul lagi di peron. Bang, bang. Lalu ada yang ketiga, keempat, kelima. Saat ini, tidak hanya bagian bawah, tetapi juga Situnan dan saudara-saudaranya di loteng tidak jauh. Mata mereka menatap lurus. Adegan ini berdarah. Kiang, tempat kedelapan di Senzuan, telah lumpuh total. Ki, Ki yang dikalahkan. Semua orang membuka mulut mereka dan tidak percaya pemandangan di depan mereka. No. delapan dari Senzuan, dikalahkan oleh seorang renyu anjing. Tidak tahu kapan, suara bang bang ring baru saja musnah. Lubang itu penuh genangan darah, Ki yang samar tergeletak di dalamnya. Ye Chen tidak menganggur. Dia melempar tubuh Ki yang dengan tangannya. Pada awalnya, dia secara sembunyi menarik liontin bulan sabit di leher Ki dan kemudian meletakkan tas penyimpanan Ki yang ke dalam pelukannya. Akhirnya, dia mengambil liontin giok yang tergantung di pinggang Ki dan cincin giok di jarinya. Ini, apa bocah ini perampok? Melihat Ye Chen yang terampil, tidak tahu berapa banyak sudut mulut orang yang berkedut. Setelah kerja keras selama beberapa dekade, kami telah kembali ke masa pra pembebasan. Itu hebat, Ye Chen, yang merampok semua Qi yang, bertepuk tangan dan melompat dari panggung. Di bawah pengawasan semua orang, dia menghilang. Segera, seluruh pintu bagian dalam dan bahkan seluruh Heng Yue digoreng. Qi Yang, yang kedelapan di Zenzuan, dipukuli dan dilumpuhkan oleh seorang murid yang baru saja memasuki gerbang dalam. Apalagi dia masih menggunakan senjata rohnya sendiri. Tidak hanya para murid, tetapi juga para tetua tertegun. Di puncak gadis giok ketika Cusuaner dan Culinger mendengar berita itu, mereka tercengang. Puncak yujian angin tidak ada jejak mendengar berita, hening untuk waktu yang lama. Bocah itu tumbuh tanpa makan apa-apa. Di gerbang dalam pavilion Wan Bao, Pang Dacuan duduk di pintu dengan tangan di tangannya, dan wajahnya sedikit indah. Bisakah kamu mengalahkan Qi yang, murid bernama Ye Chen, apakah dia iblis? Di dalam pintu beberapa puncak gunung besar juga menyebarkan suara terkejut. Pergi ke tempat yang tidak akan menetap. Di sampingnya, ada seorang pria paruh baya dengan rambut hitam tebal dan mata yang dalam. Sosoknya lurus dan tangguh, dengan sepasang alis pedang dan kekuatan macan. Tindakan dan tindakannya menunjukkan martabat atasan. Pria ini adalah Yang Ding Tian, pemimpin kontemporer Heng Yue Song. Adik Suaner benar-benar mencari murid yang baik, Yang Ding Tian dengan lembut mengelus janggutnya, dan masih ada banyak keterkejutan di matanya. Kultivasi Renyuanjing Jing dapat mengalahkan Qi yang. Saya memiliki murid yang sangat berbakat di Heng Yue. Ku dengar dia salah satu kandidat juga. Dewa Tao yang abadi memandang Yang Dingtian dengan ragu-ragu. Yang Dingtian mengangguk dengan lembut. Hari itu, saya meminta adik perempuan bela diri Suaner untuk pergi ke gerbang luar untuk memilih magang. Mungkin, pria kecil bernama Ye Chen benar-benar bisa menaklukkan jiwa naga Taigu." Saat ini, Ye Chen yang menyebabkan gangguan besar ini bersembunyi di sudut gunung untuk menghitung barang rampasannya. Ketika semua barang di tas penyimpanan Qian dicurahkan, dia terkejut dengan tekadnya. Benda-benda yang berkilauan menumpuk menjadi sebuah bukit. Dia terpesona oleh fakta bahwa ada lebih dari 500.000 ribu batu roh. Tuan kecil dari keluarga Ki di Xinjiang Selatan benar-benar kaya. Ye Chen menghela nafas dan berkata, kompetisi ini layak diperjuangkan. Eh, di mana kucingnya? Mungkin dia terlalu asyik melihat. Ye Chen sepertinya tidak pernah menyadari bahwa ada orang yang berdiri di belakangnya. Jika dilihat lebih dekat, itu adalah Xiong Er, Xie Yun dan Yue. Satu untuk masing-masing, ambil sendiri. Ye Chen tidak pelit. Oke. Okay. Siong'er adalah yang pertama melompat, seluruh gumpalan tubuh, langsung tergeletak di atas, tetapi segera ditendang oleh Si di belakang. Segera, beberapa orang telah memilih harta itu, dan kemudian menatap mata Ye Chen. Itu terserah saya. Ye Chen menerima harta, melihat orang-orang yang menatapnya dengan terkejut. Apakah kamu tahu apa artinya mengalahkan Ki yang berkeping-keping? Si mengedipkan mata pada Ye Chen. Apa artinya? Itu berarti kamu akan menggantikannya di peringkat Sekte Heng Yue. Singkatnya, kamu sekarang adalah salah satu dari sembilan Sensuan dari Heng Yui, yaitu murid Zhenzuan kedelapan. Xie Yun berkata sambil tersenyum, selain itu, dalam waktu beberapa hari, kamu akan menggantikan Qi yang untuk berpartisipasi dalam kompetisi murid biografi sejati tiga sekolah. Xie Yun berkata begitu, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menyalakan keterkejutan, menyentuh dagunya, sepertinya inilah kebenarannya. Dia tidak terlalu banyak berpikir, tetapi karena Qi yang dikalahkan di tangannya, dia secara alami akan menggantikan Qi yang di peringkat Heng dan memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam tiga kompetisi besar. Ketika dia memikirkan tiga pertandingan besar, dia tidak bisa tidak memikirkan Sekte Majikan Lamanya, Zheng Yang, dan beberapa peristiwa masa lalu yang tak terlupakan muncul di benaknya tanpa bisa dijelaskan. Aku pergi dulu. Berpikir dalam pikiran, Ye Chen meninggalkan sepatah kata dengan tergesa-gesa dan berbalik untuk berjalan menuju puncak Jade Maiden. Ada yang salah dengan bocah ini. Melihat bagian belakang kepergian Ye Chen, Xie si Yun tidak bisa menahan diri untuk menggumamkan sepatah kata pun.